Suka padamu Dulu aku memang suka yeah, yeah, yeah. Dulu aku gila padamu Dulu aku memang gila yeah, yeah, yeah. Sebelum aku tahu kau dapat Dan tak akan ku minum lagi Dulu aku memang suka yeah, yeah, yeah. Dulu aku gila padamu dulu